Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya ada kabar bahagia buat kita semua para fans Ada sebuah unggahan dari guestnya Bang Basuki Surojo persahabat ya tentunya memposting sebuah postingan Ada tentunya huruf L A R persahabat ya tentunya perhatikan baik-baik Apa kira-kira kado pernikahan kakak dan dedek nih persahabat ya tentunya dari kompas sudah dipastikan terlihat tentunya postingan tersebut mirip plat mobil, persahabat ya Tentunya kayaknya hadiah dari Kobas adalah mobil mewah untuk Lesti dan Rizky Bilar Ini Luar biasa banget persahabat ya Memang tentunya banyak sekali orang-orang hebat, orang-orang baik yang selalu mendukung buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Postingan tersebut lagi diripost kembali oleh akun Instagram Putih Bilar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan coba telat ini apa ya kira-kira kadonya? tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans yakni dari akun instagram atin Score embunya iban mengomentari plat mobil kayaknya tuh ada jeli. tentunya komentar lain dari akun instagram ermah lesa lover saudi yang berkomentar kayaknya mobil ini mah tuh para sahabat, ya banyak sekali tentunya komentar bahwa Kado dari Bang Basuki Srojo adalah mobil persahabat ya Doakan saja mudah-mudahan tentunya kejutan akan diberikan untuk kita semua para fans Yaitu kado tentunya spesial dari Kobas untuk pernikahan Lesti dan Rizky Gilar Kabar berikutnya, para sahabat kita mendapatkan asupan vitamin bahagia malam hari ini dari si cantik dengan Lesti. Kita lihat keunggahan selanjutnya, tentunya dari Lesti sedang tanda tangani project terbaru, para sahabat ya. Wow, project apakah ini? Aduh makin, tentunya kita semakin bangga melihat kesuksesan yang diraih oleh Dede Lesti Kejora, para sahabat ya tentunya ini menunjukkan bahwa dedek lesi kejora adalah tentunya sosok kebanggaan dan sosok inspirasi untuk kaum milenial persatuan yang doakan yang terbaik untuk sang kejora kita postingan tersebut telah diunggah atau di kembali oleh akun Rosa Leslar yang mana tentunya di sini sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Ini BA kecantikan waktu itu kali ya Ada yang tahu? Kasih tahu Kak Ros Pusing kebanyakan vitamin overdosis Ampun <gih> Bismillah Insya Allah lancar semuanya Amin. Apapun yang dilakukan oleh idola kita Kita harus dukung, kita harus doakan persahabatnya Mudah-mudahan tentunya Dede Alesti selalu diberikan kelancaran Dan tentunya kesuksesan Berikutnya kita lihat di persahabat Ya wow Ini postingan terbaru Dede Alesti ini tentunya sudah dipastikan persahabatnya ya Dengan Lesti tentunya sudah menjadi brand ambassador dalam tentunya projek kecantikan persahabat ya, doakan yang terbaik persahabat mudah-mudahan tidak Lesti selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran kita masih menunggu kejutan selanjutnya persahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia dari Lesti dan Rizky Dilar kita masih menunggu cidukan vitamin bahagia selanjutnya ini informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.